Akun Instagram pacar kena hak Irish Bella mencak mencak, unggah foto foto bareng mantan artis peran Irish Bella saat ini sedang jadi perbincangan publik itu setelah akun Instagram kekasihnya Giri Pratama dihak oleh orang yang tidak bertanggung jawab tampak dalam akun Instagram @begiripratama tersebut pelakunya memposting sejumlah foto kemesraan Irish dengan mantan kekasihnya rezeki Aditya bahkan ia juga mengganti foto profilnya dengan foto Irish dan rezeki ada sekitar empat foto yang diposting dan menunjukkan kebersamaan dan kemesraan Irish saat masih berpacaran dengan rezeki saat akun itu pertama kali memposting foto Irish dengan rezeki Netizen langsung melemparkan komentar keheranan Loh, kakakan pacarnya, kata Ed herma garis bawah permayani Lah bukan kakak pacarnya, jek jek lagi berantem Tebak akun et garis bawah fan, lah kocak Dihakah ini, kue, kata Ed fiesta Vista Namun langsung dibantasi pelaku melalui akun instagram tersebut Sorry Jack ga dihaker dot cuman kue sadar diri aja iya ga cocokan sama rezeki kemana-mana. orang juga bisa lihat jawabnya namun pengakuan itu buru-buru ditampik oleh Irish di laman komentar tersebut irish pun marah dan menyampaikan beberapa komentarnya Hai kamu gak ada kerjaan banget ya hak-hak orang katanya tolong balikin akunnya ini Instagram dihak ujarnya mencoba memperingati hati-hati ya kamu usai berbullying isa krimi You will know the consequences, ujarnya lagi dengan peringatan yang lebih keras. Maaf ya akun ini dihak, ini bukan giri, ujarnya kepada Ed Fauzinov. Pasangan artis Stefan William dan Celine Evangelista kembali menjadi buah bibir publik dunia maya. Pasalnya, foto keduanya sedang berada sekamar dengan kondisi Stefan William bertelanjang dada. Celine pun terlihat seolah hanya memakai tang top minim sehingga baunya hingga bagian lehernya terlihat jelas. Foto tersebut diunggah akun gosip beturah di Instagram. Dokumentasi itu seolah memperkuat kabar tentang semakin intimnya dua artis tersebut. Sebelumnya, foto kemesraan keduanya diranjang juga beredar melalui akun Instagram Mackyong Stefan Ward. Dalam foto itu terlihat lengan Stefan nampak dijadikan alas kepala oleh mantan istri Dirly itu. Selene nampak menggunakan piyama tidur. Kabar keduanya kian intim memang telah diakui Stefan. Stefan sempat mengakui bahwa keduanya sering tinggal serumap foto tersebut pun langsung ditanggapi netizen. Inilah beberapa tanggapan dari netizen Arinta Naras. Hahaha berani bener ini berdua cinta garis bawah makanan garis bawah Indonesia Janda Hot Setiorini garis bawah 78 berapa ronde Kak Henry Rwanda Zanda selalu di depan hahaha rena Jaa nggak pakai baju Esther garis bawah p1112 habis itu ditendang Miss garis bawah Zi Astaga Janda memang mengoda Neng Rina keja. Widi kalau jendes kan kalau habis dipakai enggak ada bekasnya makin jijai deh ii udah kenyang pasti ditinggalin tuh yuhununi garis bawah manis garis bawah perawan gulung tikar hiye, shin garis bawah wini yang diajak pacaran 2 tahun kagak mau ngasih jatah makanya nyari mau ngasih jatah pinter juga babangnya jendes SM Kim di ujung.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 hahaha berani bener ini berdua cinta garis bawah makanan garis bawah indonesia janda hot setiorini garis bawah 78 berapa ronde Henry mirwanda Zanda selalu di depan hahaha rena widyaa Enggak pakai baju ester garis bawah p1112 habis itu ditendang miss A. garis bawah Z astaga janda memang mengoda neng rina kece Widih kalau jendes kan kalau habis dipakai enggak ada bekasnya makin jijai deh ii udah kenyang pasti ditinggalin tuh yuhu nuni garis bawah manis garis bawah perawan gulung tikar hiye, shin garis bawah wini yang diajak pacaran dua tahun kagak mau ngasih jatah makanya nyari mau ngasih jatah pinter juga babangnya jendes SM kini di ujung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 Berapa ronde Kak Heny Rwanda? Zanda selalu di depan. hahaha <laughs> Rena Widya, enggak pakai baju Esther garis bawah P1112. Habis itu ditendang Miss garis bawah Z. Astaga, janda memang mengoda Neng Rina Kecha.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 Hahaha Berani Bener Ini Berdua Cinta Garis Bawah Makanan Garis Bawah Indonesia, Janda Hot Setiorini Garis Bawah 78, Berapa Ronde Henry Rwanda Janda Selalu Di Depan, Hahaha Rena Widyaa, Nggak Pakai Baju Esther Garis Bawah P1112, Habis Itu Ditendang Miss Garis Bawah.